Analisa Euro-US di tanggal 7 Maret tahun 2022, pergerakan Euro-US di saat ini sedang tertekan, dan diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan Euro-US jika terus bertahan di bawah area resistance 1.08636, karena ada potensi Euro-US diturun lebih lanjut ke sekitar area support 1.08100, Sebaliknya waspadai pergerakan Euro USD jika berhasil menembus ke atas level resisten 1.08900 karena ada potensi Euro USD berbalik bergerak bullish ke sekitar area resisten 1.09436. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983